Demikian jumpa kita siang ini saya Tommy Cokro beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selalu menghimbau patuhi protokol kesehatan ketat. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum, ayo segera vaksinasi. Semoga kita semua sehat. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.